Live Streaming Real Madrid VS Rayo Vallecano Real Madrid akan dijamu oleh Rayo Vallecano di Campo de Football de Vallecas pada pekan 13 La Liga 2022-2023. Pertandingan Liga Spanyol ini dijadwalkan kick-off Selasa 8 November 2022 jam 3 waktu Indonesia Barat. Pemimpin La Liga Spanyol Real Madrid ditahan imbang satu sama oleh Girona di Liga akhir pekan lalu, sementara Rayo mencatat kemenangan satu 0 yang mengesankan atas Sevilla untuk memindahkan mereka ke posisi ke-9 dalam tabel. Rayo Vallecano akan membawa empat pertandingan tak terkalahkan ke dalam kontes ini, termasuk kemenangan dalam dua pertandingan terakhir mereka di kandang melawan Kadis dan tandang ke Sevilla. Tim Adoni Iraola mengalahkan Cadis 5-1 di depan pendukung mereka sendiri pada 22 Oktober sebelum mencatat kemenangan 1-0 atas Sevilla di Estadio Ramon dengan Alvaro Garcia menjaringkan satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Real Madrid sementara itu ditahan imbang 1-1 oleh Girona di Liga akhir pekan lalu, tetapi hasilnya cukup untuk membawa sang juara kembali ke puncak klasemen di depan Barcelona. Saat ini, selisih dari pertama ke kedua adalah satu poin, tetapi Barcelona kembali menjadi yang teratas setelah menang melawan Almeria pada Sabtu malam dengan skor 2-0. Los Blancos akan memasuki pertandingan ini dengan kemenangan saat mereka mengalahkan Celtic 5-1 di Liga Champions pada Rabu malam untuk mengamankan posisi pertama di divisi mereka. Live streaming Real Madrid versus Rayo Vallecano dapat disaksikan di platform video.com. Budik wonderkid Dortmund, Real Madrid minta harga realistis. Real Madrid dilaporkan memasukkan nama Jur Bellingham, pemain muda Dortmund, dalam daftar belanja musim panas mendatang. Seperti diketahui, Madrid memang sedang fokus melakukan regenerasi di lini tengah. Sempat begitu mendominasi lewat trio Luka Modric, Toni Kroos, dan Casemiro, nama-nama baru dibutuhkan untuk masa depan. Casemiro sudah meninggalkan Santiago Bernabeu, sementara Modric dan Kroos diyakini masih akan merumput paling banter hingga dua musim ke depan. Sebelumnya, Eduardo Kamavinga dan Aurelien Chouameni lebih dulu didatangkan untuk meregenerasi lini tengah. Belum puas, sekarang giliran Bellingham dari Dortmund yang masuk radar. Masih berusia 19 tahun, Bellingham dinilai layak buat berseragam El Real. Punya kontrak sampai 2025 bersama dia berusan, Bellingham punya nilai pasar 90 juta euro atau setara 1,4 triliun rupiah. Muncul laporan, Dortmund mau melepasnya ke Madrid di angka 150 juta euro atau setara 2,3 triliun di musim panas mendatang. Madrid sendiri tak ingin terlalu jor-joran untuk bisa mendapatkan jasa Bellingham. El Real disebut baru mau bernegosiasi andai harga yang ditawarkan masuk akal. Minim kontribusi, Eden Hazard diizinkan cabut dari Real Madrid. Real well, Madrid mulai gerah dengan Eden Hazard yang minim kontribusi. Untuk itu, El Real mengizinkan Hazard untuk cabut dan hengkang ke klub lain pada Januari 2023. Sejak bergabung dengan Madrid pada Juni 2019, Eden Hazard kesulitan memperlihatkan sentuhan magisnya. Badai cedera membuat pemain berusia 30 tahun tersebut lebih sering menghabiskan waktu di ruang perawatan. Menurut transfer market, terintetan cedera membuat Eden Hazard absen selama 480 hari dan melewatkan 72 pertandingan yang dijalani Real Madrid. Memasuki musim 2022-2023, kondisi Eden Hazard telah pulih 100 persen, akan tetapi dia kesulitan mendapatkan tempat di tim inti Real Madrid. Pada musim ini, Hazard baru tampil dalam enam pertandingan dan mencetak satu gol plus satu assist. Dari enam laga bersama Real Madrid, Eden Hazard hanya tiga kali bermain sebagai starter, yakni kontra Celtic dan Shakhtar Donetsk di Liga Champions dan bersua Real Mallorca di La Liga. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti dikabarkan sudah tak lagi membutuhkan jasa Eden Hazard. Pasalnya, Ancelotti memiliki Rojico, Genesis Junior, Marco Asensio, dan Karim Benzema untuk menghuni pos di lini depan. Sementara itu, petinggi Los Blancos juga semakin gerah dengan penampilan Hazard yang tak kunjung meningkat. Seperti di lansir Marka, Madrid siap melepas Hazard ke klub lain pada bursa transfer Januari 2023. Saat ini, durasi kerja eks pemain Chelsea itu di Real Madrid akan berakhir pada 30 Juni 2024. Real Madrid pun kabarnya anggar menambah kontrak Eden Hazard. Eden Hazard tak punya masa depan di Real Madrid Kesabaran di Real Madrid terhadap Eden Hazard tampaknya sudah habis. Gelandang berkebangsaan Belgia itu kini diyakini akan segera didepak. Selama tiga musim perdana membela Madrid, Hazard hanya tampil 66 kali dan membukukan 6 gol dan 10 assist. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di ruang perawatan karena cedera. Memasuki musim 2022-2023, nasib Hazard tak kunjung membaik. Ia lebih banyak menjadi penghangat bantu cadangan meski dalam kondisi fit. Hazard tercatat baru tampil 6 kali dengan menyumbang satu gol dan satu assist di semua kompetisi. Dari jumlah tersebut, hanya dua kali dirinya bermain sebagai starter. Padahal, peluang Hazard untuk mendapat bermain harusnya lebih besar seiring cederanya Karim Benzema. Namun, Carlo Ancelotti selaku pelatih lebih suka memainkan pemain yang lebih muda ketimbang dirinya. Hazard sejatinya masih terikat kontrak hingga musim panas 2024 mendatang, namun Madrid akan coba menjualnya pada bursa transfer musim dingin Januari mendatang. Bukan tanpa alasan Madrid ingin segera menendang Hazard. Langkah tersebut akan membuat raksasa Spanyol itu menghemat pengeluaran karena membayar gaji mantan pemain Chelsea tersebut. Namun, menjual Hazard tidak semudah membalikan telapak tangan. Banyak klub akan berpikir dua kali untuk menampungnya karena faktor gaji. Meski begitu, bukan berarti Hazard tidak laku di pasaran. Newcastle United dan Aston Villa kini menjadi dua klub yang dirumorkan ingin memulangkan sang pemain ke Premier League.